oke okay, bro ketemu lagi di channelnya Simoni kita kali ini akan ngebahas untuk instalasi game dari silflisby Basma bro ini nggak tahu server mana ya yang jelas sih kita coba instalasi aja dia sistemnya sederhana juga seperti pada umumnya game-game yang biasa kita mainin untuk uh, online player nya juga udah lumayan banyak ini mungkin gua terlambat ya untuk kasih tahu ke teman-teman Tapi nggak apa-apa ya kemarin dikasih tahu dari chat ya saya coba mainin Ini kita tinggal download kliennya Terus kalau memang ada error itu tinggal kita install juga download patchnya Nah ini cara manual patchnya kita harus uh, copy paste ya bro di extract Tapi kalau memang nggak ada masalah pada saat kita awal baru sekali download ya tinggal google drive seal online plus bebasnya aja ya kita download ya bro nah ini gua mau download yang mana ya satu dua tiga empat oke kita coba yang kopi satu aja ini mungkin salah satu backupnya atau cadangan ya bro eh sekalian nama lanspetnya jangan ya kayaknya nggak perlu deh ya ini lumayan 2 giga bro ya kalian tinggal e, apa tinggal download aja di Google Play nanti Terus diekstrak pasti ini karena po, po, format, eh, po, posisinya dia uh, apa namanya power ya format zip ya jadi kalian siapin programnya untuk power power power power power power power power power power power power power power power power download oke okay. oke okay, terus uh, tunggu deh <laughs> lumayan eh bro 1,7 S22 giga ya kalau dilihat biasanya sih kalau pas di didownload lebih kecil sih harusnya Oke kita ngelihat apa ya versi 8 ya berarti udah udah open beta apa gimana ini ya aku belum tahu juga tapi nanti kita cek seindah apa biasanya sih bagus-bagus sih kalau udah plus kayak gini udah mirip-mirip silbod ya yang biasa saya mainin sama teman-teman. Ya, semoga ini komunitasnya baik-baik, ramah-ramah, dan tidak pada sombong, bro. Gue nanti biasa, uh, semoga ID Shaka yang belum ada yang pakai. <laughs> Kita cek dulu, ini konfirmasi melalui email, ya. Emailnya jangan kalian lupa. Total cengkel udah 268 miliar, kilamen. Berarti cukup, cukup banyak lah, berarti cukup banyak. Uh adalah manual petnya perlu gak ya? Huh? kayaknya lah per, e, takut perlu lah kita bawa sekalian buka aja. ini e, apa namanya aktivasinya melalui email jadi email kalian harus bisa kalian buka ya karena nggak bisa nanti kalau cuma register biasa nggak dikonfirmasi melalui email nanti nggak akan bisa diverifikasi bro otomatis nggak akan aktif ya. Tampilannya cukup sederhana, tapi eh, secara sistem sih udah bagus kayaknya nih Karena begitu saya register dari webnya, itu langsung cek di email udah ada Standar ya, nah untuk instalasi kayak gini sih Rufus, bootable USB Drive, itu mah untuk ini kan Rekomendasinya lumayan, ini udah agak naik ya, RAM-nya minimal 4GB biar lancar DirectX nya udah naik ke 10 berarti ya. Lumayan bro agak boros nih PGA-nya ya kalau yang di silver -nya. Beda dengan Sil kita zaman jadul dulu tahun 2000-an pakai PGA AGP 32 aja naik ya. <guluh> Ini sebelum kita main game kita harus baca dulu bro, rule-nya bro. Dilarang melakukan segala jenis yang dapat merugikan pihak Iyalah, semua juga sama ya. Nah, nggak boleh rasis, nggak boleh sara, nggak boleh teriak-teriak uh, bikin uh, jengkel. Nggak <laughs> boleh drama-dramaan, harusnya tulis satu lagi bro. Biasanya sih, privat itu pada seneng drama ya. Nah, <laughs> ini nih, hati-hati nih. Banet permanen tanpa warning tuh, megapon shot, judul, judul pending yang menjual tuh. Contoh sel Ruby 300K cegel Tidak melanggar Oh tidak melanggar sel <laughs> cegel Red 5K melanggar Oh nggak boleh Kalau 5K udah jelas kena rupiah ya Jadi nggak boleh terlalu terbuka Itu nggak sopan Tidak diwajibkan menggunakan middleman tuh hati-hati banyak penipu ya Mungkin kalian yang sudah player-player lawas main online udah terkenal dengan uh, Penipuannya di silindo <laughs> ya nah, ini standar lah semua juga semua pakai rata-rata saya sering ngunjungin sil-sil uh, uh, sebelumnya juga sama nggak jauh beda lah vmm sil wah ini nggak ngerti mah itu contohnya lah kalian bisa lihat baca aja di websitenya kalian cek di pvv.silplusstriptvbs.id ya uh, gua nggak ngerti game pvv ini kayak apa yang jelas sih gue pengen nengok doang kemarin uh, ada titip uh, pesan dari teman-teman viewer yang selalu setia mampir di channel saya makasih banyak uh, makanya ini saya coba uh, instalasi ya saya juga pengen tahu secanggih apa sekarang untuk kelas-kelas privat ini pasti orang Indonesia semua kan berarti karena itu ada apa namanya Uh, foldernya jasil plus indonesia versi 8 lumayan agak lama juga ya ini yang ekstraknya ya oke okay deh kalian jangan sombong-sombong ya kalau nanti player-player siopibus ketemu saya pokoknya whisper aja sakah yang bantu GB ini saya maininnya paling nantilah disambi kalau di shield nggak ada temen teman yang main ya aku coba mainin si plus bebas ya untuk di live streamingnya jadi tolong support dong biar saya semangat karena kalau nggak punya banyak temen main game online itu kalau buat saya pribadi ya boring bro mungkin karena faktor U ya <laughs> faktor U ya jadi udah nggak ada feelnya kalau main autis sendirian banyak game-game yang saya coba mainin game-game berat lah hebat-hebat gitu tapi ya tetaplah cuman kuat 3 jam udah boring langsung tinggalin <laughs> oke okay, nah ini yang dipakainya ikonnya aduh kenapa lagi ini bro si online, bebas tuh ada shortcutnya ya kita tunggu update nya dia oh ini ada select servernya server bro nya pasti sama untuk resolusi gambar dan lain-lain cuman in progress cuman kita coba aja dulu untuk standar resolusinya biar nggak e, lag ataupun nggak ini ya apa nggak pecah sebentar optionnya nih aduh loading nah ini e, kalian terserah mau di full screen atau di window lebih baik di full screen aja biar nggak berat kecuali kalau komputer kalian kuat ya kalian boleh di window dengan resolusi di atas 1200 saya coba pakai aja ini karena sambil rekod takutnya nanti ada gangguan window window full screen deh nah ini ini resolusi paling rendah ya di seal plus nggak bisa 800-600 nggak bisa 9870 870 jadi harus 1024 paling kecil ini paling agak gepeng ya sorry ya Oh dia udah pakai protect bro. Ini udah kebilang aman lah kayaknya. Bener-bener masih bisa menanggulangi hack cheat yang cecengekan lah, yang kecil-kecil, yang nggak tahu yang kalau udah master biasa nge cheat sih bisa tembus-tembus aja di protect itu. Cuman ini kebilangnya udah udah ini ya udah legal ya. Biasanya punya badan hukum nih yang udah pakai unprotect gini oke okay bro masuk ternyata, emang agak lag juga sih, mungkin karena komputer saya nya ya ini agak berat pertama awalan loading, nah kita harus langsung login aja kayaknya seperti biasa tadi gue udah coba nyobain masuk eh, tadi udah nyobain masuk eh, dan saya udah bikin eh, karakternya namanya sakahayang kalian add friend aja kalau main di silvibus ya cuman barusan eh, saya potong-potong tuh eh, bagian-bagiannya ternyata ada yang eh, crash dengan program recording saya mungkin ya jadi gelap otomatis nggak muncul gambar ini pertama kita muncul di level 10 udah langsung disettingin statusnya terus kita udah dikasih armor dan senjata uh, yulson kali ya ini senjata yulson lumayan bagus nggak <gakar> terlalu cacat lah kita mau farming pasti agak ringan ya uh, udah jadi katalis, udah jadi G bro, ya yeah, mungkin itu nggak bisa di trade ya, tapi nggak tahu juga kita harus coba cek sambil ngeliat-ngeliat sekitar waduh ini panda <gif> eh panda, kok panda beruang papa bir ya oke okay, kita cek pasar dulu, ada brown horse ada PX, buset PX 7 juta men oke okay, kita nggak tahu harga pasarannya di sini pasti beda Oke, okay. apa nih Warrior Fireball? Oh, udah ada Black Dragon. Mantap di Seal Plus ini pasti barang-barang uh, ini udah mulai ini ya, udah mulai mirip-mirip di BOD. Cuman gak tahu kisaran harganya dan Firenya juga Kayaknya mulai banyak nih. Cuman ya gitu tuh, bunuh-bunuhan, tanju dibunuh, monyet barusan. Wah, tapi keren bro ada pohon sakuranya di tengah mantap bro nanti deh gue coba mainin kalau misalkan ada waktu untuk live stream ya itu pun kalau kalian banyak yang nonton ataupun banyak yang mainin game ini nanti kontak-kontak aja di komentar ya di video ini kalian cek juga kalau mau join di discord bikinlah nanti kita roomnya untuk si ya oke okay, mana ini karkol Queen 7 juta men <laughs> Wih udah ada Jakilmes. Wih ngeri om Magic power 30 Harganya juga ngeri Harga apaan itu <laughs> Oke okay, mailman ya udah punya Ada si mailbook. Wah udah enak ini Udah bagus lah kayaknya Wih ada fire dragon wing Wih Mantap bro Pagan, we sayap klasik kayak yang lain udah, ya udah mulai masuk lah. Mungkin untuk teman-teman uh, yang lagi mainin nanti Sharing-sharing aja ya informasinya di mana yang untuk lebih cepat leveling ataupun farming. Kalau nggak lu gebein gua, <laughs> ini saya nggak tahu informasinya. Kalau nggak dikasih tahu teman-teman, makasih ya uh, kemarin yang udah sering mampir. Uh, ngasih tahu mainin minta bikin konten ya sudah ini saya jadiin konten lady mir Wih payatnya bro Eh Mana bosan pet Gue pengen lihat petnya ini Belum pernah pakai ini Lady Lady mir Plus 9 Wih Odi, oh, oh, Golden Dragon Guard weh Mantap bro Itu kapan punyanya gue ya Di BOD aja nggak pernah pakai Ini Lumayan loh ini banyakan ya Ini nggak dual login kan Bisa dual login gak sih Tadi lihat sih di webnya Udah ada 500 orangan yang aktif player main ya Wih Ini dia pet kesayangan gue Devil Palkrai bro Attack speed 3 defensif uh Emang dah gue nih. Aduh, ini banyak kan gak ya yang main di sini anak-anak ya? Anak -anak ya? Kalau banyak kan gue uh, apa iseng aja bikin karakter di sini. Moga nya dikasih koin, <gifat> dikasih em. Ah, gue eh nggak usah laporan ke pengemis kali ya penghuni baru. <gifat> Waduh, itu masih bunuh-bunuhan tuh ada notifikasi di atas vampir pembunuh oke okay deh itu aja uh, catatan kita untuk Bus nya kali ini first play gua lumayan cukup uh, menghibur dan saya sedikit nyaman dengan bunga eh pohon sakuranya, bro ya untuk icon terus uh, apa ya uh, fasilitas menu dan yang lainnya sama lah. ini mirip juga lah sama silsil -sil, uh, pada umumnya yang udah plus ya Uh, jadi ya itu mungkin belum saya sempat coba untuk farming nanti lagi lah saya coba bikin konten selanjutnya ya kalau ada temen ya jadi kalian tetap standby terus pantengin aja channelnya si Muni jangan sampai lupa untuk share dan subscribe nya ke teman-teman kalian semua dukung terus channel gue biar gue tetap main di game ini mah bro ya oke okay deh gue pengen nyobain ini combo eh belum bisa ya belum dinaikin. Precis banget kok untuk naikin statusnya juga, untuk naikin skillnya deng. Kalau statusnya udah pasti semua sama ya, bro. Nah ini, ini udah langsung disettingin tuh sama apa, ama servernya langsung di level 10, kasih Yoson Hakio senjata NC Hammer bisa dipakai di level 10, bro. Oke, udah ya, cukup sekian. Makasih banyak yang udah nonton. Makasih udah mampir. Sampai jumpa lagi ketemu di channelnya Simoni Di next episode, Pak Bro. Dadah bye-bye.